What's up, Squall fans? Welcome back to Timeout. Balik member dan selamat datang di kelas timeout hari ini Timeout, geng Wah, kelas hari ini kita nyantai aja Karena jujur, gue tepat banget baru balik dari Malang Baru sebenernya gue juga ketiduran sampai dua jam, guys Tapi, hari ini kita wajib lah untuk membahas tentang NBA All-Star Reserve Yang kemarinnya baru aja di-announce Gue akan kasih pendapat gue tentang kira-kira siapa sih sebenarnya gak gitu pantas Untuk masuk ke NBA All-Star Reserve sekarang ini And of course, siapa yang the biggest snap this season Dan hari ini pun juga kita wajib untuk membahas tentang Bro Kyrie yang mengemparkan dunia lagi Tadi pagi dengan meminta trade Dari Brooklyn Nets Bro gue mau ke Lakers dong Gabung sama Lebron James <laughs> Dan ya itu adalah dua topik utama kita hari ini Sebelum itu guys Mau ingetin aja nih Untuk jangan lupa nonton Dan juga support vlog gue Dari IBL series kedua di Malang uh, I was so happy ada di sana, Seneng banget bisa ketemu dengan banyak pemain Dan juga fans-fansnya di Malang itu nggak ada obat sama sekali Salut banget sih Yang mereka sih selalu menuhin gore Nunggu Tungguin pemain favoritnya mereka hujan hujanan malam-malam Gila sih, bener-bener keren banget Menurut gue fans-fans basket di kota Malang kemarin Ini, um, yeah man, I put in a lot of works I put in a lot of efforts Untuk bisa interview pemain Untuk bisa kasih kalian juga informasi-informasi Behind the scenes kemarin ini dari Malang So make sure guys, jangan lupa untuk kasih like Karena belum 10.000 views nih uh, Vlog gue semua yang main dari kota Malang Jadi pastikan guys, untuk share juga ke teman-teman kalian And hopefully you guys uh, Seneng dan juga enjoy nonton Vlog-vlog gue sama ini dari Malang So, once again thank you so much for the support Dan juga thank you banget udah datang Dan juga nonton timeout hari ini Really appreciate the love and support Eee, uh, kalau gitu Karena kita langsung aja ke Rock and troll Rock and troll Rock and troll Rock and troll Ini gile Dwight Howard Mas mau ikutan 3 point contest Di all-star di Taiwan Wah, ini sih gua gak kebayang sih Berapa bricks yang dia akan lempar nantinya Pas lagi 3 point contest Ini panitianya siapa sih Yang ngasih izin untuk Dwight Howard uh, ikut triple point kontes gue penasaran banget sih, Dwight nih emang mungkin dari dulu terinspirasi kali pengen nembak triple point tapi nggak gitu juga bro, masa mau ikutan triple point kontes, udah pasti kalah lah isi Dwight Howard ini. Dan berikutnya. Tyrus Halliburton He has the last laugh Dengan memasak foto Wally Serbia sebagai profile foto Kok hal ini, ini ya, twitternya dia Kita tahu Wally Service sempat panggil Tyrus Halliburton yaitu Fake all star which is not Necessary at all menurut gue karena Tyrus Halliburtonnya lebih bintang muda So, gue seneng banget sih, seneng banget Pas Tyrus Halliburton ini ngat. Troll si Wally Zerbiak. So it's a big dub untuk Tyrese Halliburton. Jadi itulah Rock and Troll kita hari ini. Hopefully you guys like it. Sekarang kita akan pindah langsung ke NBA All-Star Reserve Reaction. Kita akan mulai dulu dari Eastern Conference. Dimana ada Joel Embiid, Drew Holiday, The Mother Rosen, Julius Randle, Bam ada Bio Tyrese Halliburton, dan juga Jalen Brown. Reaksi pertama gue, of course, where is the beard? James Harden, dia kemana gitu loh Kok gak masuk gitu Tapi memang kita bisa mikir lah Kayaknya di NBA itu coaches and players Mungkin gak ada yang suka sih sama James Harden Kita bisa lihat tahun lalu di NBA All-Star Draft Gak ada yang mau milih dia men Gak mau milih James Harden Jadi uh, ya mungkin itu ada efeknya lah ya Tapi Harden mungkin memang Eh, uh, poinnya udah gak segila dulu, udah gak tiga poin per game. Tapi menurut gua, impactnya dia untuk sisters masih besar banget. Average dua puluh poin per game, and ten point nine assists per game. Jadi, kok gue sih pengen switch dia sama the mother rosen. The rose, of course, dia 26 poin per game. Dia top scorer di Chicago Bulls. Tapi gua gak tau kenapa menurut gua. Tahun ini kayaknya bah aja sih, the murder rose, ya sih. Dan of course juga bosen, juga nggak segitu bagusnya. ya juga struggling banget. And he doesn't play any defense as well. So, kok gue bilang, mendingan masukin either Harden, Jalen Brunson juga Snap, and of course Pascal sih, sih. Jadi, sangat sedih banget sih, the murder rose, ini masuk ke All Star season ini sih. No disrespect to the murder, I love the murder rose, I think dia mid-range king, tapi menurut gue, Harden, Brunson Or Pascal Siakam, yang deserve better untuk masuk ke NBA All Star Season ini. Uh, tapi of course senang maju, Holiday is gonna be in the All Star Game. Incaran mas sih nanti pas gue ke South Lake City, harus semoga sih gue di approve untuk media gue. Nanti kalau di South Lake City gue harus nanya sih ke dia sih, gimana pendapatnya dia? pas lihat Justin Holiday viral di Indonesia dan juga kok dia bisa follow IG gue itu yang gue penasaran juga itu semua gue kesempatan ya untuk ngobrol dengan Jeru itu langsung gue incar mungkin itu paling pertama antara pas lagi media deh <laughs> yang gue cari si Jeru Holiday. Um, kalau itu sekarang kita masuk ke Western Conference All Star Reserve Dimana ada Domantas Sabonis, ada Jamal Murray, Gilgis, Alexander, Laurie Markin Damian Lillard, Paul George, and of course Jaren Jackson Jr. Um, gue happy banget pertama pas lihat ada Lauri Markkinen di sini karena Lauri Markkinen gue deserving banget untuk jadi NBA All Star. He has a big year. Dia menyatakan 49 point juga waktu itu lawan Houston Rockets dan juga bisa represent for the home team nantinya di All Star. I think this is a big day juga untuk orang-orang yang ada di Finland. Gue yakin mereka bangga banget bahwa Lauri Markkinen bisa jadi NBA All Star. So gue happy banget untuk hal itu. And of course We might need a last two minute report on JJJ and PG-13 Bisa masuk ke team Western Conference ini Gue bingung sih JJJ obviously of course He's having an amazing defensive season But dia miss banyak game, and offense-nya B aja sih menurut gue, and PG-13 juga dia miss 17 game, uh, kalau gue nggak salah, and numbers-nya dia juga menurut gue, average season-nya juga B aja, maka kalau dari Clippers ya, dia ambil Kawhi. dia daripada ngambil PG-13, nih jadi NBA All-Star, tapi uh, menurut gue, no disrespect to those two guys, tapi menurut gue, dua orang itu harusnya bisa digantikan oleh, The Aaron, Fox man, This is a big robbery Untuk De'Aaron Fox and he is having a big year 24,3 point per game 6,1 assist per game Plus Kings are the biggest surprise This season with gue di NBA Mereka nomor 3 guys Nomor tiga di Western Conference. Gue kasih lu 10 juta deh. Kalau lu bilang kicks di awal season. Kalau mereka akan ada di top 3 Western Conference sebelum NBA All-Star. Anjir gak mungkin lah. Gila gue ya gak nyangka mereka bisa setinggi ini. Menurut um, gue sedih banget sih. Di Iron Fox ini di snub. Ini probably the biggest snub sih. This season. This is probably the biggest snub di NBA All-Star kali ini. Uh, Anthony edwards and men sampai bingung. Kenapa ya di Iron Fox bisa gak masuk ke NBA All-Star. Uh, banyak sih yang bingung sih jujur aja. Ya. And of course... And Man juga sebenarnya cocok sih. Sebenarnya And Man juga cocok untuk masuk ke NBA All-Star. So, itu dua pemain dari Western Conference yang menurut gue Snap. Emme juga Devin Booker bisa dimasukin atau Anthony Davis. Ah, uh, but nah JJJ nah PG13. So, gue tunggu semua pendapat kalian di comment section di bawah menurut kalian siapa sih yang sebenarnya nggak pantas dan juga siapa yang pantas untuk masuk ke All-Star Reserve. Ditunggu semua guys di komentar di bawah. Dan berikutnya of course kita akan pindah ke Austin Rivers yang hari ini bakuan tam dengan mau bamba uh, gue seneng banget sih ngeliatin uh, lagi banyak berantem di NBA tadi malam pun di IBL uh, antara Bumi Borneo dan Prawira gila sih Coach Dave sama, sama Randy Bell sih lo main intens segala sih trash talk ya sih tapi di NBA pun juga kemarin kemarin juga ada Donovan Mitchell sama Dylan Brooks yang ribut um, gue seneng banget sih liat Donovan Mitchell attack Dylan Brooks, man it's about time sih ada yang ngecek dia liz karena Man, dia konyol sih kadang-kadang masih di Landbrugs ini sih. Um, tapi kok netizen sih, kita masih seneng ya, kalau ada yang ribut-ribut gitu tuh makin kayaknya uh seru juga panas nih gitu. Jadi biar nggak NBA juga gak terlalu friendly-friendly banget sih. Menurut gue kalau terlalu friendly banget juga NBA tuh bosen banget sih. Um, ya hari ini of course. Mau Bamba, Austin Rivers itu dimulai dari mau Bamba sih, yang mulai sih dari bench dimana Austin Rivers nembak 3 point gak masuk, dan mau Bamba bilang, "This is this is not high school no now." Dia bilang gitu, sambil abis itu dia stuck his tongue out, dan lu bisa lihat lah dari reaksinya Markel Folsay aja, dia juga shock banget pasti si mau Bamba ngomong gitu. Uh, tapi parah sih, apa yang dibilang mau Bamba sih, "Gue Austin, jadi Austin Rivers, pasti panas juga sih." Yang penting Austin Rivers setelah itu datengin bench-nya si Orlando Man. Magic, he has some words with Mo Bamba. After that, Mo Bamba langsung hajar si Austin Rivers. Austin Rivers tadi itu, asli uh, Jalen Sucks langsung tarik si Austin Rivers, and of course, Thorian Prince ikut ikutan, uh, Jalen McDaniel sih. Ya. Ini akan banyak, I think akan banyak suspension dan juga akan banyak fines ya karena insiden ini. Um, abis game pun kayaknya si abis setelah mau bamba ke belakang juga kayak mereka coba untuk ke ke ketemu lagi di dekat locker room Mbak untungnya ada security yeah, of course setelah game pun masih ada inilah ada sedikit exchange di IG di mana juga si Austin Rivers I like Austin Rivers we only know you from an old rap song <laughs> STFU you ya Mbak Bamba is not doing anything see, in Orlando see, right now you know uh, dia gak sesuai dengan ekspektasi kita kok hal ini nomor berapa nomor 6 kali pick nomor Number 5, nomor 6, what do you do uh, but yeah man um, seru sih, seru sih dari ngeliatin itu tapi kalau lo liat ya, and man ngangkat si call Anthony itu ngakak banget sih kayak enteng banget ngangkat si call Anthony tadi ini tapi, man, I think if you kalau gue sih tadi pilih Austin Rivers sih pick his side sih um, Magic hari ini tapi untungnya masih menang 127, 120 atas Timberwolves uh, Call Anthony hari ini 20 poin dan juga Mo Wagner dengan 19 poin Wuh, seru ya, sih ini besok kita lihat aja, besok tiba-tiba ada lagi berantem nih, <laughs> siapa tahu ada yang berantem lagi besok uh, Oke, okay. kan kita pindah, of course, our main topic yaitu Kyrie Irving, dimana tadi pagi sebelum gue ke airport ya, gue liat HP gue, ada notifikasi dari Bleach Report, dibilang bahwa Kyrie request a trade, gue kayak, what? Fans and Nets juga pasti langsung pada Oh shit, here we go again Sampai <laughs> sih asli karena Of course Kyrie lagi He has been on the low uh, Udah lama banget gak ada berita tentang Kyrie uh, Tapi ternyata katanya Dia gak bisa deal kontrak uh, Panjang dengan si Brooklyn sini Itu kenapa dia minta trade uh, KD pun katanya juga shock tapi dengan Khairi gitu ya, giliran udah bikin berita, bikinnya itu langsung kayak heboh banget, enggak tanggung-tanggung jadinya. Um, ya, yeah, Nets kayaknya juga gak mau kasih kontrak Kyrie terlalu panjang, mungkin mereka juga udah belajar kali ya dengan kelakuan Kyrie, dimana juga dia gak mau fax waktu itu, uh, sehingga dia mainnya cuma dikit doang season lalu. Uh, of course, banyak juga drama off-season, uh, itu kenapa kayaknya mereka agak... Agak ragu untuk kasih a long term Dan juga big contract untuk Kyrie Irving Tapi Kyrie sih untungnya udah dapat 100 juta ya Dari bulu Nets tuh banyak juga sih um, Nets padahal lagi oke okay banget sih Gue makanya itu juga gue kaget Karena Nets lagi di posisi 4 Eastern Conference Sebelum KD cedera Mereka last 20 games itu sempat 18 dan 2 Uh, jadi gue gak kira ada drama lagi, tapi ya ternyata emang selalu ada drama di Brooklyn ya. uh, Awal sekarang ini ada empat tim kabarnya yang tertarik dengan Kyrie Ada Phoenix Suns, Dallas Mavericks, dan ada Miami Heat, and of course Los Angeles Lakers, kalau udah kayak begini menurut gue kayaknya udah hampir pasti sih ke Lakers. Kalian setuju nggak? Menurut gue 90 dia akan ke Lakers uh, dari awal musim juga dari off season udah kenceng malah rumornya dia pengen ke LA, dia nonton WNBA di sana, dia tinggal di sana. Hari ini pun juga LeBron udah kasih cryptic tweet, tuh oh, si Kyle Kuzma jawabin temper, tempering nih. Tapi ya LeBron, I think. Udah bujuk-bujuk Kyrie juga lah pasti lah gue yakin Nete, Ini dia tinggal menunggu waktu aja sih kapan akan respinya Dan juga kira-kira paketnya akan seperti apa Kalau Bleacher Report bilang paketnya kayaknya akan Russell Westbrook Dan akhirnya Lakers akan melepas dua first round picksnya mereka nanti ini Kan katanya Rob Palingka mereka akan lepas Kalau memang bisa membawa seseorang yang mungkin memberikan impact Dan juga memberikan chance mereka untuk memenangkan NBA Championship uh, Ya yeah, memang kok Kyrie datang I think automatically Lakers akan pelan-pelan membaik nantinya. Walaupun it's not a guarantee, but kita tahu eksperimennya Russell Westbrook di LA sudah berakhir lah. udah itu udah gagal total. Uh, sedangkan yang ada Kyrie enak kan, dia bisa nembak, dia udah familiar dengan LeBron, and I think dia juga bisa main off the ball. So I think it will be a better better situation antara Kyrie dan juga Lakers daripada Russell Westbrook dan Lakers uh, kata juga mungkin aja three team trade mungkin nanti akan involve Utah Jazz you just never know tapi sekarang ini adalah Kyrie of course harus dipindahkan sebelum 9 Februari nanti karena 9 Februari nanti adalah NBA trade deadline kalau setelah itu uh, Brooklyn Nets akan sedih sih karena Kyrie Irving akan menjadi free agent this season this off season dan dia bisa aja go out of Brooklyn Nets for nothing jadi manajemennya ataupun juga front officenya nya Brooklyn Ness, pasti sekarang ini lagi kerja keras untuk bisa menemukan the best deal yang juga bisa memberikan keuntungan sih untuk Brooklyn Nets uh. Balik lagi, balikan, Kyrie sama Lebron balikan, Kady sama Russ Westbrook juga balikan guys, ya aduh Emangnya pada moce LBK semua ini, gak bisa jauh-jauh dari mantannya semua ini um, Tapi kita butuh trade sih di NBA, karena kita nungguin nih kapan nih the big trade gonna happen uh, Ada berita trade tuh pasti membuat seru, membuat fans juga excited Uh, apalagi kalau ada tim gede yang melakukan trade Pasti semua pada, oh shit, nih gimana ya nantinya ya Storyline-nya kan gila banget sih Kalau ke pindah ke Lakers, bisa bawa Lakers sampai ke NBA fans That's gonna be sick banget sih um, Ya, yeah, I think menurut gue Lakers fans di rumah pasti semua Lakers fans pasti gue yakin semuanya di rumah sedang menunggu Dan juga sudah nyalain notifikasi Twitter Ataupun juga beli report karena nanti tiba-tiba Shams datang dengan breaking news bahwa Kyrie has been traded to the Lakers <laughs> Kalian setuju gak sih sama gue Kalau ini udah hampir pasti Kyrie akan ke Lakers Gua tunggu juga nanti di comment section dibuat tentang hal tersebut Karena nanti emang harus ke Lakers kayaknya sih emang udah <laughs> Menurut gue sih seperti itu sih Karena kayaknya tim-tim lain Of course Mavericks mereka butuh memberikan Luka Doncic some help But Kyrie and Luka uh, I don't know it might work though but I don't know man, I think pieces paling, paling cocok sih ke Lakers dan mungkin aja Joe Harris juga ikutan di paketnya nanti ke Lakers I kalau dapat Joe Harris, George bisa jadi shooter juga andalan nanti untuk Lakers so we'll see sih, dia gak sabar sih, Lima hari lagi trade deadline uh, mungkin kita kita live chat dan juga begadang, itu kan tradisi kita ya biasanya. tradisi kita live chat dan begadang saat lagi trade deadline so, ya yeah, man, nanti kita akan lakukan itu, semoga bisa sih tapi itu gue lagi di Surabaya guys, itu lagi di Surabaya, so We will see ya, bisa atau enggak nanti ya. But ya, yeah, itu untuk berita timeout hari ini. Sekarang kita pindah ke prediction. Besok ini ada 9 game di NBA. Uh, tadi tampaknya paling menarik, gue akan pilih Blazers plus 5 on Chicago Bulls. Blazers kalau di back to back, record lumayan oke, okay, 6-2. Dan mereka juga lagi bagus sih walaupun gak ada Yusuf Nurchies. Hari ini trending Watford juga jago banget mainnya. So, semoga ya besok trennya berlanjut. So, good luck everybody. Player of the day, jujur hari ini gue gak gitu ngikutin NBA sih, dan NBA juga kayaknya gak ada yang menarik-menarik banget hari ini, kecuali si Austin Rivers ribut sama Mo Bamba. So I'm just gonna pick Anthony Simon sih, Anthony Simon 33 poin, 6 assist, uh, sorry 6 assist, dimana Blizzard hari ini menang 124, 116 atas Washington Wizards. So, that is why he is our player of the day. So, time out, geng. Itu dulu tuh time out-nya. Once again, thank you so much, guys, for tuning in. Thank you so much for always supporting. Jangan lupa untuk like. Jangan lupa untuk comment. And I will see you guys again very soon. Peace out, everybody.